Selamat datang di Taman Nasional Kerinci Sebelat Nah budak ini Wah, nah, nah. Yeah. Yeah. Ini Mang Dayat Gantian, gantian, gantian Mangci, gantian, ganti. <laughs> semuanya banget Kali ini Mang Dayat lagi ada di Taman wisata akuan Napa dicin? Kita akan jalan-jalan Ini adalah tempat yang luar biasa Dan alokanto yang memang itu belum tersentuh Jadi, manuk ada di dalam Nah, lewat Mang Dayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini, kita akan ke Goa Napalikin yang ada di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musirawas Utara. Goa ini adalah landscape warisan alam yang tidak cuma indah, tapi juga punya banyak cerita yang belum diungkap dan masih menjadi misteri, dimulai sebagai peradaban tuo yang sudah berusia ribuan tahun. Kemudian, legenda sumpah yang menjadi asal-muasal terbentuknya goa, lokasi yang pernah menjadi tempat wisatanya Wong Belando dulu, sampai fakta kawasan yang kayu akan sumber daya alam termasuk emas. Bahkan goa ini sudah mendunia keberadaannya, kita yang belum banyak tahu. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang cerita goa napalikin ini, Mang Dayat minta tolong dulu. Tolong di subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tergabul segala hajat. Wong Palembang ada di bangku Sare di Jonjung. Goa Napalikin terletak di desa Napalikin, kecamatan ulu rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Mungkin kita sebagai Wong Sumsel tidak banyak tahu tentang Goa Napalikin ini. Tapi sebenarnya, gua napalikir ini sudah mendunia, terutama wong-wong yang memang senang dengan wisata petualangan. Wisata alam ini benar-benar menantang. Dari titik awal gerbang masuk, kita sudah mendaki melalui hutan-hutan. Di sinilah keseruannya dimulai. lama uh. aja gak tipis gak <laughs> <tuh> aduh pelan-pelan naiknya -pelan ini kalau tidak memang hal ini agak, agak licin hati-hati terjerembap ya sesampingnya kita di mulut goa kita akan disuguhi dengan pemandangan bebatuan alami Assalamualaikum Pintu masuknya cukup besar, mungkin belasan meter Selain itu, kita bisa jingok stalakmit dan juga stalaktit Terbentuknya stalakmit dan stalaktit ini tidak mudah Minimal ratusan tahun Sehingga kalau kita tenang ke diri, terdengar suara-suara di dalam goa ini Kita akan dengar irama banyu yang membentuk harmoni nada yang indah Di dalam goa ini, kita juga banyak nemui sekumpulan dari kelelawar Hal menarik lainnya, saat kita terus masuk ke dalam goa, kita akan melalui jalan yang sempit. Bahkan ada yang harus berjalan jongkok. Ditambah lagi, cahaya pun tidak banyak masuk di dalam goa ini. Jadi, kehati-hatian harus dijagonian. Karena medan yang kita lalui, ada bagian-bagian yang licin. Ada yang harus nunduk, Dan keseruannya tidak cuma sampai di situ baik. Untuk sampai ke puncak goa, kita juga harus manjat batu-batuan. Jadi, kalau kita nyingok goa ini, ya wajar baik. Ceritanya terkait dengan manusia purba dan juga legenda si pahit lidah Oke, Mang Dayak akan mulai ya Apa cerita yang tersiap di Goa Napalicin ini? legenda terbentuknya Gua Napalikin ini terkait dengan cerita Adonyo, sebuah kapal yang terdampar di sini. Yang kemudian ditemukanlah oleh seorang pengembara yang bernama Serunting Sakti. Nah, kalau nyebut Serunting Sakti, wong Sumselmano yang enggak tahu Serunting Sakti ini kan, beliau juga dikenal dengan sebutan Si Pahit Lidah. Alkisah, kapal ini karam, terus ditemukan oleh Si Pahit Lidah yang kemudian Si Pahit Lidah ini pengen naik ke pucuk kapal ini. Karena kapal ini besar, akhirnya si pahit itu selalu gagal. Dicobonya berkali-kali, gagal terus. Akhirnya, kesel juga dia kan. Jadi, buat radio lah dia. Terus ngomong, Ayo, yang manjat kapal ini. Pecak batu besar, bye Akhirnya, berubahlah. Kapal ini menjadi batu, yang sekarang kita kenal dengan nama Goa licin. Ini goa memang luar biasa, tapi sayang, kami kesini banyak sampah-sampah di sini jadi kawan-kawan di sini inisiatif untuk ngumpulin sampah-sampah nih nih mbak pita, mbak pita. ini dari di pas mana nih banyak sampah ya iya jadi sampai kita di puncak goa tadi terbayar banget emang keletihan waktu kita naik dengan keindahan di puncak goa ini tapi sayangnya di sini banyak sampah plastik yang ditinggalkan sama pengunjung-pengunjung iya, iya jadi ini teman-teman sama-sama ada darly ada Mbak Tari, ada Tia, ada Kang Dayan. Kita sama-sama <laughs> Kumpulin sampah buat uh, apa namanya, menghimbau teman-teman yang uh, naik ke goa ini supaya tidak membuang sampah sembarangan. Dan kalaupun kamu bawa botol minuman atau lainnya, bawa kembali turun ke bawah. Bawa. Yeah, thank you. Yeah, yeah, Jadi yang datang ke sini, jangan lupa sampah ya. Jadilah traveler yang responsibel. Ya, kita jaga bumi kita. Oh, <laughs> deh, Jangan ditolak dari Eller ke seberang Ulu baran seklenter menangguh rindu Mai Ketek ketangguh panjang singgah katau kakak tersayang. Dari sudut pandang pendekatan secara akademisi diyakini gua Napa Lichin ini sudah dihuni sejak 4000 tahun lalu. Dari penelitian badan arkeolog Sumatera Selatan tahun 2012 ditemukan 13 artefak yang membuktikan sudah adanya peradaban manusia purba di Goa Napalicin ini. Goa batu Napalicin ini diperkira ke ada hubungan dengan komplek gua Manusia Purba di bukit Bulan Sarolangun Jambi. Karbon datingnya lebih tua yaitu 5.000 tahun lalu. Berdasarkan temuan batu silindrik atau batu larung, di desa Napalicin mirip dengan temuan batu silindrik di dataran tinggi merangin dan kerinci Jambi. Kalau dipikir, ngapo manusia purba dari Sarolangun bergerak atau menetap di awas Kalau kita jingung kondisi hutan di kawasan Goa Napalicin ini, diprediksi tidak berbeda jauh dari 5.000 tahun yang lalu. Daerah ini kaya dengan sumber daya alam. Kemungkinan manusia purba dari Bukit Bulan datang ke daerah Napalicin untuk pacak dapat ke sumber daya alam ini. Setelah masa Megalitikum, banyak suku bangsa datang ke Rawas untuk memburu sumber daya alam. Baik dari masa kerajaan, kesultanan, kolonial Eropa, sampai di pemerintahan Indonesia saat ini. Sumber daya alam tidak cuma dari hasil pertanian dan juga sungai, tapi juga perburuan kayu dan juga perburuan emas. Sebenarnya, dengan adonnya kekayaan alam yang berlimpah di daerah Muratara ini jadi jago-jagoan. Sayup-sayup sampai mulai terdengar kemana-mana kalau daerah ini kayu akan kayu, bahkan ada emasnya. Ditambah lagi akses jalan sejak tahun 1980-an sudah tersambung. dan menutup kemungkinan memanggil pihak-pihak yang pengen mengeksplor daerah ini saat Mang Daya datang ke sini kondisi alamnya memang masih aslinian, tak banyak lagi pecah kawasan ini. Makonyo dengan dijadikannya destinasi wisata yang mungkin bertaraf internasional secara tidak langsung lestari lestarinya alam di kawasan ini. Dan dalam perjalanan Mang bersama dinas kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan bertujuan juga untuk menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata yang kembali mendunia. datang ke Goa Napalikin ini sebaiknya perjalanan dimulai melalui Lobok Linggau di sopia pesawat ataupun kereta api tapi emang ke kesini kemarin pakai mobil jalannya lah bagus sesampai di Linggau kami nginep saran sih jangan cuma semalam di Linggau karena sayang baik di Linggau kan kita juga bisa jalan-jalan ke Bukit Sulap ataupun ke Loboknya yang namanya Lobok Linggau itu baru kemudian besoknya pagi-pagi berangkat ke desa Napalikin perjalanan sekitar 6 jam dari Lobok Linggau Lalu berangkat subuh, sebelum makan siang lah di sano Dan sorenyo bisa balik. Sebenarnya ada objek wisata sih kok lagi. Yang sayang kalau dilewat ke. Yaitu ke air terjun di sungai Krali. Kalau nak cepat-cepat balik di goa bisa balik. Habis itu ke sungai Krali. Sempat balik sih sore balik. Tapi biar santai dan leluasa, mending nginep di sana. Kita bisa nginep di rumah warga. Nah ke depan akan ada homestay di sana. Bahkan ke depan akan ada paket wisata di sana. dayat mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sun>